Miris dirasakan warga yang tinggal di kawasan desa terpencil di kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Minimnya fasilitas dan infrastruktur membuat warga sulit untuk beraktivitas, bahkan untuk sekedar berobat. Salah seorang warga harus ditandu menyusuri jalan setapak yang memakan waktu dua jam untuk bisa menuju ke rumah sakit. dari video amatir warga inilah detik-detik warga dusun rapah ombo desa pojok keliti kecamatan pandaan jombang saat mengantarkan sigun warga setempat yang menderita sakit menuju ke rumah sakit dengan cara ditandu sigun dibawa warga dengan cara berjalan kaki menyusuri hutan dengan jalan setapak berlumpur pada selasa kemarin Sikun yang menderita sakit saluran kencing ini dimasukkan ke dalam sarung yang kemudian diikat ke sebuah kayu dalam rekaman video amatir warga ini Sikun dibawa menyusuri jalan setapak menyusuri hutan sejauh 8 km tak hanya menyusuri jalan setapak Sikun juga harus dibawa oleh puluhan warga agar bisa sampai tujuan dan jika tidak saling bahu membahu atau bergotong royong, medan berat akan sulit ditaklukkan karena perjalanan memakan waktu selama dua jam lebih. Selain harus menyusuri jalan setapak, untuk sampai di rumah sakit warga harus memutar melalui kabupaten lain, yaitu Kabupaten Nganjuk, yang merupakan akses terdekat. Jika dipaksakan melalui jalan biasa menuju Jombang, jaraknya akan semakin jauh dan membutuhkan waktu selama lima jam. Menurut salah satu keluarga pasien, minimnya fasilitas dan sarana prasarana di desa membuat warga kesulitan untuk beraktivitas, apalagi jika musim hujan datang, kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan dan hanya bisa diakses dengan jalan kaki sejauh 8-9 km dengan penuh perjuangan kini Sigun sudah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jombang sementara warga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi warga yang tinggal di pelosok dengan serba keterbatasan Jalan berapa jauh itu Ini tadi 2 jam, kita ini cepat-cepat di rumah sakit ini tadi. Bumpas apa tadi Perut Pak. Sakit perut ya? Iya keras perutnya itu. Terus jalan kaki berapa jauh tadi? Jalan kaki tadi itu dua jam Pak. 2 jam perjalanan? Iya. Kenapa tidak naik mobil Pak? Tidak bisa jalan Pak. Mobilnya tidak bisa itu. Karena kondisi jalan itu Pak. berapa coba pak? itu berapa Kalau masalah kilo kurang tahu pak. Itu tadi kan lewat jalan lintas pas baca juga itu. Jalan setapak itu, mau naik sepeda tidak bisa itu. Kalau jalan utama lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi kalau ke arah ke Jombang toh. Tadi kan arah ke Nganjuk. Ya. Tadi itu. Terus ini setiap ada warga yang sakit seperti ini atau bagaimana? Iya terus, terus itu terus kalau posisi hujan begini inginnya ke pemerintah bagaimana pak? Ya jalannya itu aja. perlu dibangun. Perlu dibangun. Ya. Kan. pasti siapa asalnya pak? Mustahik. Enggak enggak. Uh, uh, pak Man, Bude, Bude. Ya Yang ya, sakit. Mertua pak. Pak oh, mertua. Namanya siapa mertuanya? Sikun. Siapa? Sikun. Sikun itu laki Laki. Umur berapa? Enam. Hmm.